Apakah yang terjadi sebenarnya? Setelah penayangan episode 6 season 3 drama Penthouse, penonton kembali dibuat penasaran dengan karakter Chon So Jin. Setelah sebelumnya dicaci maki habis-habisan di episode 5 season 3 karena membunuh Oh Yun Hee. Chon So Jin kali ini mendapat apresiasi yang luar biasa karena telah terbukti jika dialah dalang utama penyelamatan Logan Lee. Karena sikap So Jin yang seperti ini, banyak sekali penggemar yang menjadi bingung tentang apa rencana Chon So Jin sebenarnya. Dan apa alasan utama Chon So Jin menyelamatkan Logan Lee. Padahal seperti yang kita ketahui Chon So Jin sama sekali tidak dekat dengan Logan Lee. Bahkan mereka cenderung tak pernah berkomunikasi karena ada di kubu yang berbeda. Lalu apa alasan Chon So Jin melakukan hal itu? Setelah ditipu abis oleh Joe Dante di season 2 sepertinya Chon So Jin mulai menjalankan aksinya untuk balas dendam terhadap Joe Dante. Terlebih saham Chong Ah Group dimiliki sebagian oleh Joe Dante. Tak hanya itu bahkan Chon So Jin hampir kehilangan seluruh uangnya di season 2 karena ditipu oleh Joe Dante. Mungkin saja Chon So Jin membutuhkan bantuan Logan Lee untuk mengalahkan Joe Dante. Dan bisa jadi dibalik itu semua Logan Lee dan Chon Soo Jin telah membuat perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Kenapa demikian? Jika dipikir-pikir penyelamatan Logan Lee terkesan sangat bodoh, terlebih sebenarnya Chon Soo Jin dan sekretaris Do telah mengetahui jika Joe dan T telah membeli bom dan berniat untuk meledakkan Logan Lee. Logikanya jika memang Chon Soo Jin berniat menyelamatkan Logan Lee seharusnya dia memberitahunya dan memperingatkannya terkait hal itu. Namun mereka malah membiarkan Logan Lee terbakar dan berusaha diselamatkan secara diam-diam. Selain itu, penonton mengetahui jika Baek junkie selama ini dibawa oleh Logan Lee ke Korea. Namun pada episode 6 terungkap jika Baek junkie dibawa oleh Chun Soo jin Hal ini sebenarnya juga tidak masuk akal. Karena jika dipikir-pikir Logan Lee tidak akan sebodoh itu hingga tidak tahu jika sebenarnya Baek junkie ki bekerja sama dengan Chun Soo jin Sepertinya Logan Lee memang sudah bekerja sama dengan Con so Jin namun tidak memberi tahu Baek Joon -ki. Hal ini terbukti karena Con so Jin tahu jika Logan Lee memberikan uang untuk Baek junkie. Kemudian bagaimana dengan Oh Yun Hee? Sepertinya Oh Yun Hee termasuk dalam kerjasama mereka berdua. Hal ini bisa terlihat dari pertemuan rahasia antara Logan Lee dan Oh Yun Hee yang membicarakan tentang anak kembar milik Sim Suryon. Logan Lee memberi tugas kepada Oh yun Hee untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak Sim Suryon. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Logan Lee bisa mengetahui hal-hal tersebut. Jika memang Chon So Jin bekerja sama dengan Logan Lee ada kemungkinan Oh yun Hee juga bekerja sama dengan mereka berdua. Jadi secara kasar bisa dikatakan jika Chon So Jin... Logan Lee dan Oh Yun-hee bekerja bersama-sama untuk membongkar kasus kejahatan yang dilakukan oleh Jo dan Tae di masa lalu dan saat ini. Lalu apa keuntungan yang mereka terima sehingga mau bekerja sama, jika dipikir-pikir mereka semua mendapat keuntungan yang seimbang karena tujuannya masing-masing. Con Jin bertujuan untuk membalas dendam pada Jo dan Tae karena telah ditipu pada season 2, Selain itu ia juga ingin mendapatkan kembali seluruh perusahaan Chong A Group yang saat ini sebagian sahamnya dimiliki Jo Dante. Jadi pada dasarnya Chon so Jin hanya ingin kekayaannya kembali seperti sedia kala Lalu Logan Lee memang sejak awal bertujuan untuk membalas dendam Min Sol A ah kepada Jo Dante. Jo Dante memang belum terbukti melakukan pembunuhan terhadap Min Sol A. Ah. Namun Jo dan adalah pelaku utama yang memisahkan Min Sol Ah dari Sim Suryon sehingga dia hidup menderita dan mati pada akhirnya. Lalu bagaimana dengan Oh Yun Hee? Keuntungan Oh Yun Hee bekerja sama adalah membalas dendam pada Jo Dan;te juga. Selain itu Oh Yun Hee juga masih memiliki rasa bersalah terhadap Sim Suryon karena dia masih berpikir jika dia pembunuh Min Sol Ah. Terlebih Oh Yun Hee sempat mengkhianati Sim Suryon karena hasutan Jo dan Di samping itu rona anak Oh Yun-hee juga sempat hampir terbunuh di tangan Jo Dante pada season 2 sebelumnya. Jadi dengan tujuan yang sama, mereka bisa saja melakukan kerjasama untuk menghancurkan Jo Dante. Lalu kenapa Sim Suryon tidak diajak? Hal ini mungkin karena Sim Suryon yang akan paling tersakiti setelah mengetahui semua fakta yang terjadi di masa lalu. Karena Sim Suryon merupakan korban yang masih hidup selain Kyung dari kejahatan yang dilakukan Jo Dante.